Nama kakak siapa? Mila. Mila. Mila. So, WhatsApp balik lagi bersama aku, Adinuk dan kami dua anak kos nenek. Kok... Anak Mos nenek. Nah, jadi kita lagi berada di di, di sana, sana main semua. Nah hari ini kita mau hunting, bukan hunting sih. Kita mau tanya-tanya cewek Medan alias interview. Uh, bagaimana pendapat mereka tentang cowok Medan dengan satu kata. Satu kata buat cowok Medan. Nah jadi kalau kalian penasaran, pin-pin aja, pantengin terus channel YouTube Hadinuk. Nah pasti kalian penasaran gimana keseruannya Ayo lihat out Mahasiswa? bukan. Masih sekolah? Hah? Kerja ya mau nanya nih kak, satu kata buat cowok medan cool cool ya, terima kasih ya kak namanya siapa kak? namanya Raya Aritona Raya Aritona, masih sekolah tuh udah kuliah? mahasiswa ya, mahasiswi? mahasiswi ya kuliah di mana? kuliah di Stimsuk pak oh, satu kata buat cowok medan? keren keren ya, terima kasih ya kak tadi nama kak siapa? Ellie ah kak, kerja atau kuliah? kerja pak kerja? Ya udah satu kata untuk cowok Medan kecil bilang yeah, nah, kita dari Mau nanya nih, kak satu kata udah makasih ya udah kita aja bang siap apa kaca kaca kaca kaca kaca kaca kaca kaca kaca kaca kak? Hai, bingung bingung <laughs> satu kata, satu kata baik baik keren keren kakak? ramah ramah wow wow ya hansi hansi hansi handsome ya kak? Oh, thank you ya kak? yaa oke abang menang Medan oh, iya oh <laughs> nama kakak siapa Mila Mila? satu kata pertanyaannya satu kata buat cok medan nama kaca pak <tuk nama iya kerja sudah satu kata cocok tuk medan <tuk yang terbaik untukmu. Satu kata aja, Kak. Satu kata. Satu kata untuk Cok Medan. Medan Keren. Kok Kak? Maka... Manis. Hidang manis. <tuk> Makasih Kak ya. tadi kawan-kawan hasil tanya-tanya kami oh, oh, oh. dengan cewek Medan bagaimana pendapat mereka oh, tentang nah, Cok Medan. Satu kata tentang Cok Medan. Tadi udah banyak videonya. Nah, sekarang ini siapa? Coba ini yo, perkenalkan tahu, diri. Ini baru datang dia. Dia nggak ada. <tuk> coba perkenalkan nama abang luke anak-anak Medan ini nama abang ini Rian Instagramnya apa bang? Promosinya ya bang salim bang? mana tahu ada cewek-cewek cantik nonton ya kan? nama Instagram abang apa? Rian Rahmadi 04 Rian Rahmadi 04 nah tadi kalian udah lihat sendiri kan bagaimana Hasil dari tanya-tanya uh, kami, kalau bahasa gaulnya interview ya, interview Cule Medan. Nah, mungkin Hendra ada yang ingin disampaikan? Iya, ini setiap <cukus> video nggak pernah ada yang mau disampaikan sama <cukus> dia. <Biar misteri. susik> nah, <susik> nah, saya akan menyampaikan sesuatu. <susik> nah, coba, Bang Rian, apa? Apa yang ingin disampaikan, Bang? <tipura> coba, <tipura> coba. Abang ini malu-malu, baru... Iya. Apa ya, ya? ya? bilang aja Lupa aku Junia <laughs> Aduh Nah udah so, kawan, kawan kawan Medan uh, Udah Jadi gak, -gak gada liat. Gada liat. sampai sini sampai aja di Episode selanjutnya ya. Edisi tanya-tanya alias interviewnya nggak sampai sini aja Nanti untuk hari selanjutnya, hari berikutnya kami bakal buat Nah tungguin aja pendapat cewek Medan tentang mantan Satu kata buat mantan okay. Tungguin aja updatean selanjutnya Nah Uh, buat kalian yang udah nonton buat anak medan, jangan lupa like like, share and subscribe karena satu subscribe kalian sangat penting bagi kami dan jangan lupa untuk rekomen teman-teman nonton video kami kalau misalnya banyak yang nonton video kami, kami lebih bersemangat lagi untuk bervideo, nah saya Hadi saya Hendra anak kos nenek, saya Rian dari gang 7 <laughs> anak kos nenek, dadah mengucapkan terima kasih kepada kalian semua yang udah nonton video kami datang.